Siapa nih yang suka menggunakan kata-kata tosik? Channelnya mungkin nggak? Up nggak? Mungkin beberapa anak-anak itu suka, apalagi anak-anak anarkis. Itu sangat suka dengan channel-channel yang memberikan kata-kata tosik. Paling cuma kata-kata aja ya, belum lagi perbuatan tosik. Channel begini aman nggak? Secara logika mungkin enggak. Iya, enggak? Enggak aman, pasti banyak yang enggak suka. Tapi mental-mental anak sekarang itu suka dengan hal-hal seperti ini. Ini siapa yang sering kayak gini nih? Gue sekarang udah sering banget ngelihat channel-channel Tostik dan dia berkembang tapi masanya nggak lama, kawan-kawan. Ya, -kawan. channel Tostik ini biasanya naik es cepat penghapusan channelnya juga cepat. Jadi buat kalian yang udah naik sekarang ini ya channel posting yang udah naik mohon berhenti. Kenapa bisa berhenti? Nanti channel kalian kena report. Kalau aku sih ya nggak rugi. itu oke okay. Karena right. itu channel kalian. Kalian yang bisa dapat benefit, kalian yang bisa hancur karena udah berjuang tiba-tiba channelnya dihapus. Ini udah banyak kasus lagi ini kasus-kasus yang terbaru sekarang youtube semakin ketat akan peraturannya seperti yang selalu gue bilang mereka bukan menseleksi satu-satu tapi ada yang namanya sistem report sistem yang dilaporkan jadi yang melaporkan ini bukan tangan tapi orang tua jadi gue sarani untuk yang udah naik gara-gara toxic tolong berhenti gue nggak ada ruginya tapi kalau kalian udah hancur, gue juga ikut sedih. Karena ngebangun Youtube, itu susah banget. Itu aja ya. Jangan lagi, tolik